Selamat datang di Santolase Channel Pada kali ini kita mencoba dengan judul Mengubah kegagalan menjadi keberhasilan Teman-teman semua dimanapun berada Pada kesempatan ini Apapun keadaan Anda Apapun yang sedang Anda alami Ingat Bahwa Semua yang sedang Anda alami itu tidak pernah melebihi keadaan Anda, kekuatan Anda justru dari kegagalan itu kadang ada sebuah jalan keluar maka terus jangan berlarut-larut dalam sebuah yang menurut Anda adalah kegagalan terus bangkit dan semangat karena suksesnya Anda adalah kekuatan dari semangat Anda sendiri. Terima kasih.